Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Balijani. Pada kesempatan ini, Tutsugi akan berbagi cerita mengenai kisah Kidukuh Pahang Sakti yang mencapai merusak dan Igusti Ngurah Pinati harus meninggalkan Puri Kertelangu karena tidak percaya pada kemampuan spiritual mertuanya itu. Mengapa Igusti Ngurah Pinati harus meninggalkan Kertelangu? Dengan mengacu pada buku karya Jero Mangku Gede Ketut Subandi berjudul Pabat Pase Mahagotra Pase Sanak Satraji saya akan memaparkannya setelah yang satu ini. ceritakan kedukuh Suladri memiliki dua orang putri dan dua orang putra yang sulung bernama Niluh Sadri yang kemudian kawin dengan sang Angga Tirta yang selanjutnya menurunkan kesatria Taman Bali atau Tirta Arum sedangkan yang kedua adalah Niluh Sadre yang diperistri oleh dalam Gel Gel Sementara putra ketiga bernama Pasek Sadri yang lalu pindah ke Bangli menjadi pemimpin di desa setempat dengan gelar Bendesa Bale Agung. Dan Pasek Sadre putra yang keempat pindah ke desa Pahang Badung. Pasek Sadre kemudian melaksanakan upacara dwijati dan bergelar ke dukuh Pahang. Oleh karena beliau terkenal Sakti, maka disebut Kiduku Pahang Sakti. Beliau memiliki tiga orang anak masing-masing bernama Wayan Pasek Sadri, Madi Pasek Pahang, dan Niluh Pasek Sadriya. Sibungsu Luh Pasek Sadria kemudian diperistri oleh Igusti Murah Pinati, Anglurah, Kertelangu, Badung. Disebutkan dari istrinya yang lain, Kidukuh Pahang Sakti menurunkan tujuh orang anak masing-masing bernama Gede Pasak Padang Subadra, Madi Pasak Padang Subadra, Nyoman Pasak Padang Subadra, Ketut Pasak Padang Subadra, Wayan Pasak Padang Subadra, Madi Pasak Padang Subadra Balik, dan Nyoman Pasak Padang Subadra Balik. Sesudah lanjut usia, Kidukuh Pahang Sakti datang menemui Igusti Pinati menantunya dan menyampaikan bahwa beliau akan segera kembali ke alam baka dan untuk itu beliau mohon diri beliau telah memilih hari baik untuk meninggalkan dunia ini yaitu pada hari Senin umanis suku tolu bertepatan dengan purna Kapat. sebagai kenang-kenangan kiduko pahang sakti menyerahkan sebentuk cincin kepada igusti murah namun igusti ngurah binnati tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh kidukuh pahang sakti karena itu ia berkata kepada mertuanya dengan sikap menantang bahwa apabila yang dikatakan oleh kidukuh pahang sakti bisa menjadi kenyataan maka ia bersedia meninggalkan Kertelangung. kemudian hari yang telah ditentukan itu tiba banyak yang datang ke peseraman Kidukuh Pahang Sakti baik keluarga maupun undangan termasuk utusan igusti ngurah binati kepada utusan itu igusti ngurah binati berpesan bahwa apabila Kidukuh Pahang Sakti tidak meninggal dengan jalan moksa agar jasadnya dihancurkan dengan tongkat yang dibawa oleh utusan itu Ketika berangkat dari peseraman, badai untuk Kidukuh Pahang Sakti diusung ke kuburan dalam keadaan kosong. Sedangkan Kidukuh Pahang Sakti bersama keluarga dan para undangan berjalan kaki di belakang para pengusung badai. Sampai di kuburan, Kidukuh Pahang Sakti lalu mengambil tempat dan berdiri tegak tanpa bergerak di tempatnya sambil menyatukan pikiran. Tiba-tiba Kidukuh Pahang Sakti menghilang dari pandangan tanpa meninggalkan jasad. Peristiwa itu disaksikan oleh utusan Igusti Ngurah Pinati, para undangan, dan keluarganya. Utusan Igusti Ngurah Pinati segera kembali dan melaporkan perihal Kidukuh Pahang Sakti yang meninggal dunia tanpa meninggalkan jenazah karena kata-kata yang pernah disampaikan Kidukuh pahang sakti terbukti benar maka sesuai dengan janjinya igusti ngurah pinati meninggalkan puri kertalangu beliau pergi ke timur dan akhirnya tiba di gel, -Gel. beliau lalu menghadap dalam gel, gel dan menceritakan peristiwa moksahnya Kidukuh pahang sakti dari awal sampai akhir Mendengar hal itu, dalam gel-gel merasa prihatin dan kasihan kepada Igusti Ngurapi Nati yang sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Akhirnya, dalam gel-gel menempatkan Igusti Ngurapi di suatu daerah yang sudah padat penghuninya. Di sana, Igusti Ngurapi Nati lalu membangun tempat tinggal dan pemerajan sebagai tempat suci untuk memuliakan dan memuja para leluhur. Desa yang ditempati oleh Igu Ngurah Pinati disebut desa Sulang begitu pula pemerajannya disebut Pemerajaan Agung Sulang sebab beliau nyusulang raga atau menyisipkan diri di tempat yang sudah padat penduduknya nama Igu Ngurah Pinati pun akhirnya menjadi Igu Ngurah Sulang Demikian kisah kidukuh pahang sakti yang mencapai moksa dan igusti ngurah binati yang semula tidak percaya pada kemampuan mertuanya itu harus meninggalkan Puri Kertelangu semoga bermanfaat Rahayu